iya selamat siang ya teman-teman kembali lagi di prediksi sandar rusak untuk pasaran kamboja ya yang kita prediksi di sini untuk kamboja ya kamboja untuk itu resolusinya yang tadi 0944 untuk itu saya ucapkan kepada teman-teman yang GP selamat ya yang belum GP jangan patah hati di sini kita sama-sama memprediksi untuk itu yang baru bergabung di channel saya jangan lupa di like yang di subscribe ya untuk itu yang masih senang menonton di channel saya yaitu channel sandar rusak Ya selamat saya ucapkan mudah-mudahan menjadi berkat tersendiri buat teman-teman ya Untuk itu bos-bosku teman-temanku saudara-saudara mari kita review ulang dulu untuk pasaran yang Kamboja ya Apakah kita jos gandos apakah kita hanya sekedar memprediksi tapi ya patah Tapi itu hal biasa ya patah tidak ada rumus yang abadi ya bos-bosku Ternyata angka kosong kembali ya, Bosku. dia malah jadi kop. Ini. Untuk itu pola tarung kita ya masuk ya, 4. Untuk itu kopas kita salah untuk angka ikut kita ndak ini. Nah, ini ada 43 untuk untuk e, bom 2D-nya ternyata di sini 44. Kita lihat dulu ya, Bosku, untuk e, untuk ini top 3D ya enggak ada yang masuk ya. Karena pas sudah patah di kopasnya kita. Kemudian ini twin, masuk ya twin jos saya tulis jos ya, semoga jos lagi kita untuk pasaran besok Untuk itu kepada teman-teman yang jos yang mengikuti prediksi saya selamat, karena kita joss sama-sama ya Untuk itu kita masuk di 4 Juni, prediksi kita pola tarung ada 0471358 Untuk kopas ada saya ambil angka prediksi 3 dan 5, untuk angka ikut ada 9 Mari kita sama-sama memprediksi bos-bosku atau kawan-kawan saudara-saudara yang masih senantiasa apa, masih bersama senantiasa sama-sama memprediksi dengan saya ya. Di sini ada 01 03 05 08. Ini bukan 6 ya, kosong. Ini 0, 08, kemudian lanjut di sini ada 41 43 45 dan 48 ya. Kemudian lanjut 71 73 75 dan 78 di sini ada 12 lain ya kawan-kawan tergantung teman-teman ketika teman-teman mau BB enggak papa supaya kita bermain aman untuk itu eh, yang tidak sepakat atau ada yang cocok ambil saja dari prediksi saya untuk ketika teman-teman enggak -teman cocok ya abaikan saja ya bos bosku untuk itu kita prediksi angka ikut saya ambil angka ikut 9 untuk yang di saya ambil angka 91, 93, 95 ya, 98. Kita gabung dengan ever kita. Ini ada 4 lain juga. Untuk angka twin, twin kita, kita pilih ini sangat riskan juga ya bosku. Semoga kita bisa joss lagi seperti kemarin. Saya ambil angka 00 dan saya ambil angka sesuai dengan pola tarung kita. Saya ambil angka 88 ya. Semoga joss lagi kita ini bosku. Oke lanjut saja bosku, untuk lanjut saja untuk top 4D nya kita, top 4D kita sudah dapat angka 3 dan 5 ya, ini kop as kita bebas saja, kemudian top 3D kita sudah dapat as 3 dan 5, untuk itu teman teman saya ingatkan tetap ups ya, utamakan prediksi sendiri atau utamakan prediksi kalian ya bosku untuk bom 2D nya kita Kita ambil cuman 6 lain saja Ini, Untuk bom 2D nya kita ambil 6 lain Saya ambilkan angka 03 Kemudian 08 Kemudian lanjut e, Saya ambil angka 48 Kemudian 1 lagi 73 Saya ambil 5 lain ya di top, top 2D nya kita Saya ambil 78 ya Kemudian e, untuk itu Saya ambil lagi 1 angka untuk Angka ikut saya ambil angka 98 ya. Semoga jos kali ini kita bosku. Untuk top 3D nya kita ambil 303. Ini 303 ya bosku. 303. Kemudian 548. Kemudian di disini 3503. Dan 5348 ya. Semoga kali ini jos kita punya prediksi. Inilah prediksi dari sandarusak Selamat siang dan sampai jumpa di prediksi Kamboja yang selanjutnya.